Liu kwek kwek munyi ngobrol janji Oh wow wow wow wow Junglang jungking mencintai udah beli mengingkari aduh sakit hati ini Setiap hari udah beli Leo munyi Kwek kwek kwek kwek Leo munyi ngobrol janji Oh wow wow wow wow Junglang jungking mencintai udah beli mengingkari aduh, oh, aduh sakit hati ini Sakit hati jujur dia beli Aku masih sangat mencintaimu Jangan lagi beli menyakiti hati dan engkau yang Oman bisa malu kasasah menjadi cilaka ayo orangnya nih Hujan giring saja ikan kering dia sini eh hey, jangan menangis aji, yang pergi jangan dipikirin eh hey, udah Ejaannya eh, marah guys aja, hey, hey. lo boleh cari gantinya. Yee. Mengapa ujung gurih bisa aja? <laughs> pergi yar ke tanjung Cina, <laughs> Mengapa ada yang menangis aja? <laughs>